Bagaimana? Oh, ya bapak tuh lalu tidurin. A few moments later. <laughs> <tuk> oh, kalian bilang cop, aku nggak cocok? Aku tusuk pakai jarum. tuh Hah? Enggak Mobil mewah Gundul Mas mewah. Tiba-tiba Mas Ada nih. yo. Betul. lagi sudah Awis Hah? Sunet apa kok si? Eh, kok sunet? Mana sih? Mas Gundul loh. Mas Bundul kan ganteng banget eh, Kalian kan orang-orang sama jadi nggak tahu bahasa Jawa Eh, mungkin tahu deh bahasa Jawa Ganteng banget Tapi saya nggak punya istri <tuk> <tuk> Mas masuk. <tuk> Sekali-sekali gitu, kita tuh pergi kemana Ke kemana. gunung atau kemana gitu Mas, mana? Kita holiday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 Jalur sini nih panggilan Itu desa. sih. Ke, oh, oh, udah. Ke, tumpah, hmm. Hmm. ini. aku di pantai makan Matan. Hmmm, di? Segajur matang kan. aku iki ha tempat kan? ya bener. Enggak? Oh iya, kan? uh, yeah. oh, Iya, di? So aku Ada bayi tidur. Oh. Kamu tahu nggak bayinya siapa? Tuh. Tuh, <tuh>, Tuh. Tuh. Tuh bayi Bayi <tuh> tidur. Jadi aku takut nganggu. cewek. Oh. Apa sih? Tuh, ada bayi soalnya sendiri orang bikin konten ngajakin gitu ya terus dia nggak mau terus <tuk> nyurang sendirian yang out joget aja ya. Maaf. Ya udah. kasih. kasih. jujur, lo, Soalnya TikTok sekarang tuh beda, oh. tidak. Oh. Oh. Kalau nggak buka urutan, kalau nggak pakai Teng Talk, nggak pakai apa gitu, lagi sedikit. Jadi, jadi aku tuh nggak suka sekarang nggak suka main TikTok, nggak melihat-lihat TikTok. Iya, digigit TikTok deh. Kalau aku main cuma WA, terus Instagram. Instagramnya apa deh? Instagramnya dindakannya. Dinda, Kanya. Ya, Dinda, Kanya. Jangan lupa follow, guys. A few moments later. Ya. Pak, jadi tuh, ada-ada. Saya emang hmm. mau tanya dulu kriteria perempuannya di sepepak itu apa sih? Apa itu? Kriterianya, maksudnya ciri-cirinya itu apa yang san? di Om Zona suka yang bersih gitu kan? ya persi ya persi yang ya putih gitu ya tuh. terus ya sama itu ya ya sudah biasa aja Ber nah, saya, saya, saya, hey guys jangan lupa tonton terus ya channel YouTube-nya Yusuf dan dan like comment dan share ke teman teman kalian yang lebih banyak banyak lagi dan subscribe jangan lupa kalau nggak subscribe nggak yeah. boleh deh ya. jangan mending di subscribe dulu nanti kan barangkali kita jodoh gitu kan nanti kita yeah. bisa jadi pacarnya say bye, -bye. Yeah.